Halo guys, apa kabar semuanya Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang mengenai saya guys Di tengah pandemi corona Yang sedang melanda dunia pada saat ini Kita sama-sama berdoa Agar semuanya keluarga Anak, istri, suami Diberikan kesehatan Dijauhkan dari segala marah bahaya Dan penyakit, amin Oke, kembali lagi di channel saya Kata-kata Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Seseorang yang belakangan sedang ramai dibicarakan di berita, di koran, di TV, di media sosial, uh, dimanapun itu, ya, tentang penyerangan sebuah rumah di daerah Tangerang, tepatnya di perumahan Green Lake City Cluster, Australia. Ya, yes. untuk kalian sudah sering mendengar nama John Kay, ya, uh, nama yang sudah tidak asing lagi, yang identik dengan uh, premanisme katakanlah seperti itu ya nah kali ini gue akan sedikit mengulas tentang perjalanan hidup seorang John uh, Kay oke langsung aja kita simak videonya oke okay guys uh, siapa sih John Kay itu nama John Kay adalah nama panggilan guys nama lengkapnya adalah John Reverend K. yang mana K sendiri adalah sebuah pulau guys di Maluku Tenggara sana oke termasuk uh, masih turunan suku Ambon ya guys yang berujuk pada kota Ambon di pulau Ambon sana uh, jadi Ambon itu kerap kali menjadi sebutan uh, atau nama segala jenis etnis yang berasal dari Maluku. Demarga ke ini uh, sudah sebenarnya sudah lama guys malang merintang di dunia jasa penagihan utang atau yang biasa kita sebut itu debt collector ya. Uh, mereka banyak bersaing dengan sesama marga ambon guys seperti Sangaji, uh, geng asal Flores, Tolik Makarim dan kelompok dari Hercules yang berasal dari timur. Gitu. Jadi di sini gue bukan mau stereotipkan marga Ambon yang nggak banyak juga di luar sana, pengusaha usaha-usaha, artis penyanyi, bahkan artis yang belum lama ini meninggal ya Almarhum Glenn Fredly juga berasal dari Ambon. Gitu, gue gue sangat-sangat mengapresiasi dan uh, respect lah sama mereka gitu. John Kay lahir di sebuah daerah di Maluku sana nama daerah, itu Tutrean guys di pulau Kei nah, beliau lahir 10 September 1969 oke okay. nah beliau itu ketua sekaligus pendiri dari ormas namanya Ormas angkatan muda atau yang biasa disingkat AMK. nah ormas ini didirikan oleh beliau pada tahun 1950 eh sorry 1995 Nah, formasi ini bergerak di bidang jasa penagihan utang yaitu debt collector. Gitu ya. Nah, melalui organisasinya ini, John memulai karirnya sebagai seorang debt collector pada tahun 2004 silam, guys. Pernah terjadi bentrokan antar uh, kelompok K dan Kelompok dari Basri Sangaji, yang mana Basri Sangaji itu adalah pemuda asal Maluku Utara juga, dan juga seorang net collector. Jadi, mereka itu saling bersaing memperebutkan e, nama, lah, nama besar di ibu kota Jakarta pada tahun 2004 silam. Bentrokan ini pecah ketika kelompok Basri Sangaji itu tengah bertugas sebagai security di salah satu diskotik di daerah Jakarta Barat. Dan pada bentrokan ini dua anak buah Basri uh, tewas ya dan belasan lainnya luka. Nah, kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah pada saat, pada saat sidangnya pun terjadi bentrokan lagi nih guys, itu yang menewaskan oleh Frake alias kakak kandung dari John Case sendiri nah mungkin hal ini yang menyebabkan atau memicu pembunuhan terhadap Basri Sang Aji. dan Basri pun ditemukan tewas ditembak di bagian dada guys saat berada di sebuah kamar hotel di daerah Kebayoran Jakarta Selatan dan pada 20 September 2010 nah lagi-lagi perseteruan antara kubu ke dan kubu tolip makarim ini pecah lagi nih guys pada pada kasus sidang blowfish yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan nah yang terakhir lagi-lagi john harus berurusan dengan aparat penegak hukum dikarenakan kasus pembunuhan tan hari tantono alias ayung ya pada Tanggal 27 Januari 2012 silam, Ayung ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di daerah Sawah Besar. Perlu diketahui, Ayung sendiri adalah seorang pengusaha, pemilik dari sebuah perusahaan bernama Sanex Steel, ya guys. Nah, pada kasus itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis John selama 12 tahun penjara guys Itu. setelah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap Ayo terus pada tanggal 24 Juli 2013 dalam kasus pembunuhan tersebut John sempat mengajukan banding nih tapi lagi-lagi bandingnya ditolak bahkan mahkamah Agung justru menambah vonis terhadapnya selama 16 tahun yang mulanya hanya 12 tahun guys. Terus pada tanggal 1 Maret 2014, John dipindahkan dari rumah tahanan Nusa Kambangan dipindahin nih John ke sana yang semula uh, di rumah tahanan negara Salemba Jakarta. Oke, singkat cerita siring uh, sering berjalannya waktu John menjalani Masa hukumannya ia mendapatkan remisi Sebanyak 36 bulan 30 hari Berdasarkan perhitungan tersebut John akan dibebaskan Pada 31 Maret 2025 Nanti nah, Namun setelah memenuhi Persyaratan John Diberikan program pembebasan secara Bersyarat guys Tepatnya pada 26 Desember 2019 Kemarin John dinyatakan bebas dengan satu syarat percobaan hingga 31 Maret 2026 lagi-lagi ia harus uh, berurusan dengan polisi nih guys pada 21 Juni 2020 kemarin John bersama anak buahnya itu merencanakan penyerangan terhadap Nuske yang tak lain adalah pamannya sendiri nih guys. Ceritanya uh, dari konferensi pers yang digelar polisi ini uh, di, diungkap bahwa persoalan ini murni di latar belakangi uh, masalah pribadi ya soal pembagian uang hasil penjualan tanah yang tidak merata. Jadi mungkin itu sedikit cerita ya kilas balik tentang perjalanan hidup seorang John Refrake ya guys yang mana sering mendapat julukan The Godfather of Jakarta. Jakarta karena memang perjalanan kisah hidupnya seperti layaknya sebuah film film seorang mafia, gangster gitu ya yang memegang sebuah wilayah gitu lah kurang lebih guys pokoknya ya buat, buat gue sih ini menarik ya gitu karena dari zaman yang dulu gue kecil gue sering dengar. John Key, orang pada takut gitu ya. Tapi, gua, tapi, tapi sih gue yakin gitu ya di di, di di di setiap diri manusia pasti akan ada uh, sisi baik nih dari seorang John Gue yakin itu terlepas daripada uh, kisah hidupnya yang bener benar penuh dengan uh, ya permasalahan lah bisa dibilang seperti itu. Jadi, tapi, tapi gue yakin dia punya punya sifat dan sisi baik yang yang mana orang lain setiap individu orang tuh punya. Mungkin itu aja yang bisa gua share pada kesempatan kali ini di video kali ini. Eh kalian bisa komen di bawah kalau memang ada salah salah, -salah kata gue minta maaf. Bisa dilurusin lagi nanti di kolom komen dikasih tahu mana yang salah. Kalau memang kalian suka bisa di-like dan Suka, bisa di dislike apa-apa dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar uh, lebih lebih semangat lagi ya bikin-bikin konten-konten video Oke okay guys uh, cukup sekian uh, gua aska gua pamit Ciao